Bukan main Jalan dengona lain-lain Tapi kalau semalam minggu saya tidur paling cepat lay, Jomblo tuh enak bukan main Masa sendiri, belum pernah jadi dia Tura-pura tuli mereka tanya supacara Tiap malam minggu sembunyi di dalam kamar Kalau tidak tidur lepem suja di sasaran Baterai full tak ada guna kapan ada pacar. Kalau keluar kamar bikin macet tadi jarang Belum lai pusing ingat mama sumita cucu Tapi pelan sasa yang sama sendiri dulu Bimana lanjut? Lanjut